gol serangan dari kembali gol Rian Kurnia Rian Kurnia, Kurnia! gol Senang sih, sih bisa kembali satu tim lagi sama mereka Tribunners dan Bobotoh sealam dunianya Sebelum terpincut ke bawah naungan Persib Bandung, Rian Kurnia mengakui kalau dia sempat mendapatkan banyak tawaran dari klub Liga 1. Usai habis kontrak dengan Persikabo 1973, setidaknya ada tiga tim papan atas yang melayangkan tawaran untuk bergabung pada musim depan, tiga tim tersebut antara lain, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Barito Putra, ketiganya dikabarkan tertarik memboyong pemain berusia 25 tahun tersebut, untuk mengisi posisi bertahan di timnya masing-masing, meskipun banyak mendapatkan tawaran dari tim-tim papan atas, rupanya Rian Kurnia lebih tertarik gabung bersama Persib. Rian Kurnia mengungkapkan, Persib Bandung baginya merupakan tim legend. Ditambah lagi dia asli Bogor, yang artinya, Bogor merupakan bagian dari Jawa Barat. Tentu itu jadi salah satu alasan kenapa saya lebih memilih Persib Bandung kata Rian Kurnia. Senin, 8 Mei 2023, Tribuners dan Bobotoh sealam dunia, Rian Kurnia akan bersama Persib Bandung hingga tahun 2025. Ya, pemain jangkung ini sudah menandatangani kontrak dengan durasi dua musim. Di sisi lain, Rian Kurnia memiliki performa yang sangat baik bersama Persikabo 1973 pada musim Liga 1 2022-2023. Tercatat Rian Kurnia sudah bermain sebanyak 30 pertandingan dengan mengoleksi 4 gol dan 5 assist untuk Persikabo 1973 pada musim lalu. 4 golnya tersebut dia dapatkan saat melawan Borneo FC, 3 September 2022, Barito Putra, 17 Desember 2022, Persebaya Surabaya, 25 Maret 2023, dan Barito Putra, 31 Maret 2023, sedangkan 5 assistnya, Rian Kurnia dapatkan saat berhadapan dengan Dewa United, 31 Juli 2022, PSS Sleman, 15 September 2022, Rans FC, 9 Desember 2022, Persib Bandung, 24 Desember 2022, dan PSS Sleman, 26 Februari 2023. Demikian Adi Ramadan Pratama, Tribun Jabar. Langsung di atau nunggu musim beres dulu? Masih nunggu musim beres karena masih <tuh>, ada konten sama Persikabo. Persikabun ada team <tuh>, lagi? Ada dari Persija, dari Persibaya ya, ya, memahas, Ada dari Toribodia Senang ya bisa main lagi sama Ciro Karena Ciro pemain yang bagus, yang terbaik Bisa jadi motivasi saya sendiri juga sama sudah ada nomor punggung? Kalau nomor punggung pasti dipikirin <gulit> Ada misalnya mau nomor punggung berapa? Kita? Pengennya ya nanti aja lah dipikirin tuh Kalau saya ya tekanan dari botol, Bok botol jadi motivasi aja sih targetnya versi apa? Juara pasti Lebih <gulit> <gulit> baik dari sebelumnya Sudah dapat akal dengan sudah sih? kemarin sempat main sama Abdul Aziz bareng. Dia masukkan dari pemain sendiri. Eh belum ada sih ya sama kemarin bilang enak di sini ya kayak gitu-gitu pokoknya Enak aja lah Tapi nanti sebelum terus jangan lolos. Sebelum mulai bicara sebelum mulai kompak Oh ya, yeah. uh, belum sih. Udah, ada kontak oh, Setelah kontak. terus ke Bandung. Oh, oh, ketemu sama Ajis, yeah. habis main fight itu. sama yeah.